Jadi mudah-mudahan Allah jaga hati kita baik ketika kita diuji bahkan ketika kita diberi nik, nikmat supaya dalam dua keadaan ini kita tetap menjadi mukmin yang ajaban yang ideal yang baik yang insya Allah Allah suka sama kita. Kalau diuji sabaroh fakana khairullah. Kalau diberi nikmat syakaroh fakana khairullah. Kalau dia diuji dia bersabar dan itu kebaikan untuk dia. Ternyata diuji, ujung-ujungnya baik Lewat apa ujian menjadi kebaikan? Lewat sabar Bukankah Allah bilang sabirin. Sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar Ada banyak kebaikan yang Allah sediakan untuk orang yang sabar Kalau dia sabar Dan kalau diberi nikmat, syakaro Kalau diberi nikmat, dia bersyukur khairullah. Kenapa nikmat kok menjadi kebaikan? Maksudnya dengan dia bersyukur Allah tambahkan kebaikan itu lain Syakarum, Laziz dan Nakum. Jadi orang beriman itu kayaknya hidupnya tuh harusnya sih nggak ada bete nya. Hidupnya tuh nggak ada istilah. Aduh hari ini gua kayak rugi banget nih. Nggak ada orang yang beriman bro rugi. Kan hidup kita tuh diantara dua itu kan. Cuman varian ujian itu aja macam-macam. Varian ujian itu misalnya kalau di surat Al Baqarah Allah menyebutkan tiga varian ujian kan. Bahasa Torro Zulzilu, ujian fisik, ujian harta, harta ini termasuk karir, kerjaan, usaha, bisnis, dan ujian Zulzilu, ujian perasaan, termasuk diputusin atau orang yang dekat sama kita jadian sama yang lain atau mungkin di unfollow oleh, <laughs> ya gitu deh. Saya kalau udah ngebahas bab ini agak gimana gitu. <laughs> Jadi, tiga varian ini masuk kategori apa? Masuk kategori uji, ujian Tetap aja dua, kalau nggak ujian Kalau nggak ujian, nikmat Antara dua itu nih In asobadhu sarro syakaro Wain asobadhu dorro sabaro Udah gitu aja Dan nanti bahkan sampai ayatnya gini Alladzina yunfikuna fis sarroi wad dorro Orang yang tetap beramal soleh lewat hartanya Dalam keadaan dia berkelebihan Atau dalam keadaan dia kekurangan Itu mu'min, keren banget gitu Dia tuh nggak pernah kehilangan kesempatan berbuat baik Baik beramal soleh Ketika dia dalam keadaan dikasih nikmat Maupun beramal soleh ketika dia dikasih ujian Tetap aja beramal soleh Contoh yang ayat tadi Eh, uh, Yumviku Sarro berinfak dalam keadaan Sarro, dalam keadaan bahagia, senang, lagi dapat untung gitu kan, ataupun Yumviku Nafis Dorro, tetap berinfak walaupun dia dalam keadaan Dorro, dalam keadaan susah, dalam keadaan Dor. Dor itu kan bahaya, nih, kalau saya infak nih, bahaya nih buat saya nih, kalau saya kasih nih, kayak saya kayak gak ada tabungan buat mahar nih, kalau saya kasih ke dia, terus saya gimana? gitu kan ini door banget nih bahaya banget nih tapi dia tetap berinfak siapa yang mencontohkan hal seperti itu selain pastinya Rasulullah udah nggak diragukan lagi yang jadi kayak simbol berinfak walaupun dia butuh orang-orang ansor yuk siruna ala walau walauka nabihim kososoh mereka mendahulukan orang muhajirin atas dirinya sendiri Walaupun sebetulnya dia juga butuh kepada kebaikan itu.